tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya pertarungan antara singa dan harimau di alam terbuka belum pernah terlihat hal ini diduga karena habitat keduanya yang berbeda Selain itu, populasi harimau juga sangat terbatas, sehingga kemungkinan bertemu dengan singa juga kecil. Singa umumnya memiliki tubuh yang terlihat kekar dengan kulit berwarna coklat muda. Pada singa jantan, terdapat surai khas di sekitar leher atau bulu berwarna coklat sedikit hitam atau putih. Singa dapat dijumpai di hutan Afrika dan Asia. Mereka juga diketahui pernah menjelajah di hutan Eropa Selatan. Sementara itu, harimau memiliki tubuh yang terlihat lebih besar dengan bulu berwarna orange dengan belang garis hitam atau coklat. Di bagian bawah tubuhnya didominasi dengan bulu berwarna putih. Habitat harimau adalah hutan di wilayah Asia. Dilihat dari ukuran tubuhnya, singa Afrika Dewasa mampu tumbuh hingga 9 kaki atau sekitar 2,7 meter dan memiliki berat di bawah 226 kg Berbeda dengan singa, Harimau di hutan Asia cenderung lebih besar dengan panjang tubuh mencapai lebih dari 10 kaki atau sekitar 3 meter. Beratnya mencapai 270 sampai 300 kilogram. Singa dan harimau memiliki sekitar 30 gigi, namun harimau memiliki sepasang taring yang lebih panjang dan tajam dan dapat melukai lawan mereka lebih dalam. Taring harimau berukuran sekitar 4 inci atau 10 cm. Sedangkan gigi singa berukuran 3 inci atau sekitar 7,6 cm. Dengan demikian, dilihat dari kekuatan gigitan, harimau cenderung lebih kuat daripada singa. Kasus pertarungan di antara singa dan harimau di alam liar memang jarang ditemukan. Hal tersebut dimungkinkan karena keduanya tidak hidup bersama di wilayah geografis yang sama. Tetapi di India misalnya, ada tempat di mana singa dan harimau akan berpapasan. Di Roma kuno, singa dan harimau sering diadu satu sama lain di sebuah arena untuk tujuan hiburan yang kejam. Kaisar Romawi disebut mengatur perkelahian antara singa Afrika dan harimau Asia di Colosseum. Selain itu, salah satu harimau yang paling terkenal milik kaisar Awad di India, harimau bengal yang bernama Gunga, dilaporkan telah mengalahkan sekitar 30 singa. Beberapa pendapat mengklaim bahwa harimau perkasa ini dapat mengalahkan singa hanya dalam waktu 10 menit. Pertarungan singa dan harimau juga pernah terjadi pada tahun 2010 di Turki, tepatnya di kebun binatang Ankara. Pada saat itu harimau diduga merusak pagar pembatas dan pertarung melawan singa. Serangan harimau tersebut menyebabkan singa mati akibat cakaran harimau. Sementara itu berbicara tentang kecerdasan, sebuah penelitian dari Universitas Oxford berhasil mengungkap bahwa harimau memiliki ukuran otak relatif yang jauh lebih besar, daripada singa, macan tutul, atau jaguar. Para peneliti menyimpulkan otak harimau 16% relatif lebih besar daripada singa. Menurut beberapa fakta tadi, harimau akan menang jika bertarung melawan singa. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.